Halo, bosku. Balik lagi kita di Get off Olympus ini bawa modal 25.000 ya, bosku. Eh biasa kita acak-acak dulu polanya Supaya biar gacor kata orang-orang Biar gacor ya enggak. Ya mudah-mudahan mau dikasih profit ratusan kita WD langsung gak apa-apa cok Modalnya cukup kecil ini nggak usah gede-gede kita buat modal Yang penting JP gaskin langsung kita kuras Serta bandarnya Mudah-mudahan dikasih profit ya bosku disimak simak aja ya bang polanya langsung disimak simak biar nggak lupa atau apa biarin JP jangan di skip skip ya bang yang mau join grup silakan langsung dipincat yang mau daftar langsung ke tentang channel level ya, schoolingnya jangan di skip pokoknya intinya jangan di skip biarin paham polanya pas buinya kapan atau pas sekiranya pilihnya wah bagus nih pecahnya banyak kita bui silakan nggak apa, apa yang penting jangan di skip udah mantep banget petirnya cuci lumayan lah Oke kita lanjut nih kue kue sepuluh kali ya bosku, lah beta. Udah lumayan lima ribu mantap kali nih, masih lima ribu ya cok. Lumayan, cepet banget cok. Sorry ya bang kalau ada suara-suara bocah, suara anak kecil nangisnya jangan ya bang lanjut aja disimak simak polanya supaya kita JP JP bosku mantap kali Oke, tambahin lagi petirnya, cuy Tambahin lagi lah, dan cuus. Udah kali 18, mana ini JP-nya, cuy Ayolah, itu makotanya satu lagi? Ampet Makotanya kuntul, us Der. Lagi dong kampret 5.000 cu mantap kali ini WD ke kita pastikan WD ya bosku mantap kali yang belum join-join grup silakan join grup dulu ya bosku yang mau tanya pola gacor FTP gacor silahkan join-join ke grup dulu bosku ini kita WD aja lah lumayan 25.000 WD 150 ya bosku mantap kali lah lumayan cuan ini bosku thank you thank you semuanya yang udah gabung yang udah hadir